selamat sore. Oke, hari ini saya dapat orderan dari Rembang. Rembang khususnya sarang ya. Dia ini, ini batu akik cukup ungu ya. Oke, kita akan packing dulu batu, -batu akiknya. Ini tidak saya kebanyakan, ada tiga. kita putus kita siapkan kita masukkan dulu ini kita solasi dulu Oke, sudah siap, kita akan pergi ke JNT Oke, terima kasih